bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya saya tuh sering zaman beliau sugeng, karena wali ya biasa, beliau nyucup. orang kena wali beliau nyucup. tapi ya biasa Jadi kalau sama ulama itu ya sampai menyediakan uang ngaturi apa saja yang dimiliki ya karena beliau bagi saya wali mati Islam rapati kerosok ulama asing mati itu kerosok coba misalnya sampai segini sekarang coba Islam ini jalan karena, coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Hmm. Raula kawin B makrom, Raula kawin B uang singgurung dipegat pukat singlanang, jika ragu di pukat orang, khususnya anak mingkat al-Aswad Adamut, tolak, atau singlanang dikonfirmasi, kemudian diajak B untuk mandorot, konrafak neng hakim, sehingga meneguni ragak tolak, tapi bekas sun, yang ngatur diri kan ulama, nah tak tapi dia nak dengar apa dimanti, ulama itu berkenan wali, saya kena mandi, ulama misalnya, ana wong dia tunggukus, kalau dengannya ini kurang lama. Ya tapi orang Dongaku rapat iman nanti um, kadung jadi ulama biasanya popo band terserah pangeran. <laughs> ulama uraiso Kang Dongo tenanan raiso merdu ngerti tersane pangeran WAP kan yur, ada etikanya Jogeman ngatur pangeran pangeran ngatur dunia gue capek harus kecangkeman intervensi. <laughs> <laughs> Terus yuk, <laughs> akhirnya tuh Dongaku rapat iman mantep deh. <laughs> Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita Dongo salah alamat Gua kan nanti cerita tentang begitu, sampean lihat di hikam, ono wong itu wali, oh, tapi rotok duit, bedino kerjo manol, manol, hamali manol yang pasar, tino wong angkat garang, dene senang angkat itu senjat duit, agar nah, senjat duit gue sarapan dene semula, gue dene wali, sesuai itu nggak gusti, sampean tahu kalau saya ini orang yang paling seneng ibadah, kalau untuk gue sak pireng semula, gue kepilih ibadah banyak, tapi cina nih, gue apain untuk gue sak pireng, gue kok jadi manol, maka saya minta engkau ya, wa kasih rizki saya tanpa kerja singkat cerita dia ngantor hari kedua ke ketiga dituduh nyolong terus dipenjara penjara iso untuk <coughs> rangsuman sore untuk rangsuman protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara terus sampai Allah dijawab bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja <gulitan> uang penjara kan dapat rezeki tanpa terus dia -di, protes ya Allah mbak enggak ini maksudnya <sala.> salah ide ini minta rezeki yang tanpa Yo LP <sala. laughs> Nah, jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makanan. <laughs> dapat rezeki tanpa rezeki. Mana dosa dungo? Dungo itu jauh mati khusnul. Oh, timah. Jauh amal itu tongkol. Satu kosong. Anak-anak. Mana yang anak guyonan? Nah, ini yang guyonan. Guyonan masyuruh. Rame kan guyonan viral Kalau di cerita nih ngomong nganggur. Mana uang dungo? pengen di sekeliling wanita cantik sebenarnya ada di bakul sayur luno ya allah hanya kipas-kipas ada uang ditetir bakul sate karena dia padahal dia maksudnya tidak seperti itu tapi salah ya. kecangkeman kecangkeman makanya di kitab-kitab doa itu allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan allah bukan yang dipilih sendiri oleh kamu Karena enggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih. Coba akhirat itu selawas-selawas. Tentu kita ingin semua doa kita ternah akhirat itu dikabulkan. Sementara nih semen kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya semen? Sementar. Dan semua ulama pikirannya seperti itu. mulai doa rapati semangat kan sama sih, dihitung anak aku, aku rapat mandi. Cendera aku pengen mandi, ya biasa. Waduh, ngerti sih, anjir, jarang dulu. Ya, kalau banyaknya demo, ya Ya jarang gitu, misalnya demo ya Allah. Gini mungkin aku mau nih menangis, kalau saya aku mau nih, gua urek. tafsir, gua fikih Oke, karena saya lebih berkepentingan agama ini, jalan ketimbang saya saya akan mengkritikkan <tuh> Bapak karena ada kia itu, tamu ini, tuk gula ini, tuk salam template ini, terus bangga umatnya itu harus menggunakan orang Islam mereka adalah wali teman mulang halal haram, mulang carane ini saya itu harus menguntung Islam maksudnya terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan hu. tapi ngomong Pak Ula itu kan resiko resiko <tuh> macam-macam jangkep fitnah, janggup. tapi ini kan ilmu, saya ingatkan ini ilmu, kita harus ngomong karena memang Allah menghentikan seperti itu, Shahihatulloh, An-Na'ula ilah ilahwa, wal malakatu, wa ulul ilmi, kusingi sokoh, imam bil pist, bisa berdiri tegak. <coughs> ya misalnya itu tadi, orang ramah, ramad, doang aku iso kaji, terus gue reski muat. Ya, Oke, okay, kamu cocok, kamu salami tablet, kamu bermati nggak apa-apa. Tapi kue iso kaji terus, wali mau raison nerangno carane saya tewaf, carane saya mukof, terus kue kaji gak gue terus gunane kaji gue gua pun agak dipandu berilmu deh, saya kemarin sam kaji gua ilmu deh, mikotekokene, gue mau nak tohaf dimulai kok kokene, syarat saya tohaf ini, saya ngiira bahwa arani wali perkaranya mau kecangkeman gawe aturan, baba kotor kono barang si penting dengan rumah bruno, bruno nak mung di syarat cocok, tapi saya iku mau hormati ulama urahati. Kemarin tu ada satu kejadian teman saya itu Alim, mudah-mudahan makhluk Alim. Uh, dia sering ke rumah saya. Jalan di satu tempat orang orang terkenal wali, dia ini terkenal wali. Wong donyu cokap, dede di baro guri oleh gelo. Ah semoga suang di baro. Nah tamon, ya, yo berindo bisa nunggu lama kok gelo. Rasak gelo, yo usah tapi sekarang gelo. Nah aku loh bener nanti gelo. Aku loh gak balik di satu acara sih di baro malah seneng. Biasa mau, menurut. tapi yang jelas saya menikmati ilmu ya, karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi misalnya ada orang enggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, "Sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa, dari Nabi Adam?" Dan Nabi Adam dari bunyi: "Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang..." Nanti? Oh, aneh, barang semestinya tak ada di bukti. Kamu enggak itu yang punya kefasian begitu, pasti ulama.